House 3 Shocking Plot Twist, Ha Eun Byul memiliki saudara kembar bernama Ha Eun Chan. Setelah tujuh episode Penthouse Season 3, kita semua masih mendapatkan banyak kejutan di setiap episodenya. Penthouse selalu memiliki sesuatu yang istimewa dan membuat penonton tercengang dengan plot twistnya. Jika sebelumnya kita terkejut bahwa Min Sol Ah adalah saudara kembar dari so Young, sekarang rumor mengatakan jika Ha Eun Byul sebenarnya memiliki saudara kembar. Saudara kembar Ha Eun akan muncul di episode 8 atau episode 9 dan akan membawa beberapa misteri atau mungkin sesuatu untuk diungkapkan. Sangat mengejutkan jika benar Ha Eun memiliki saudara kembar karena selama dua season sebelumnya, kita bahkan tidak mendapatkan tanda apapun tentang plot twist ini. Rumor saudara kembar Ha Eun sebenarnya dimulai pada season 2 tetapi tidak muncul sampai sekarang. Dan rumor ini menjadi besar lagi karena aktor John Jin melakukan syuting untuk drama Penthouse Season 3 bersama dengan Ha Yun Chul, Chon So Jin, dan Berona. Aktor John Jin So dipercaya akan mengambil peran sebagai Ha Un Chan yaitu saudara kembar Ha Un Biul. Jika Ha Un Biul memiliki saudara kembar, lalu kemana dia selama ini? Dan mengapa Chon So Jin dan Ha Yun Chul bahkan tidak mencari putranya? Jika itu benar-benar kembaran Ha Byul, kita dapat berasumsi bahwa sebenarnya selama ini Ha Yun Chul dan Chon so Jin bahkan tidak tahu tentang putra mereka. Atau mungkin seseorang mengambil putranya dan memisahkan mereka. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Sim Suryon. Dan mungkin di episode yang akan datang Berona akan membantu Ha Un Chan untuk menemukan orang tua mereka yaitu Ha Yun Chul dan Chon so Jin. Atau mungkin mereka akan bertemu untuk pertama kalinya karena Berona. Atau kemungkinan lain Berona akan menggunakan Haun-chan untuk membuat Conso Jin berbicara tentang kematian Oh yun -hi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya jika Berona sangat percaya jika ada sesuatu yang terjadi kepada ibunya dan mungkin Conso Jin terlibat dalam hal itu. Terlebih saat itu Oh yun menyelamatkan Haun-biul karena diculik oleh Nona Jin. Dan sekedar informasi... Aktor John Jin adalah aktor yang memerankan anak dari pasangan fenomenal The World of the Married yaitu Tae oh dan Jin Sun Jadi bagaimana pendapat kalian tentang teori ini? Jika kalian punya pendapat atau teori lainnya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kalian yang suka video seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.